Sim Suryon penguasa dan pengendali semua kekacauan yang terjadi di penthouse. Setelah sebelumnya drama update membuat video mengenai kecocokan antara Sim Suryon dan Dewi Hera. Kali ini drama update akan membuat sebuah video spesial lagi terkait dengan Sim Suryon. Dari awal drama penthouse ditayangkan, drama penthouse selalu identik dengan patung Dewi Hera yang ada di air mancur Hera Palace. Seperti yang drama update katakan sebelumnya, patung Dewi Hera itu tidak hanya merupakan sebuah hiasan atau ikon drama penthouse. Melainkan patung Dewi Hera itu melambangkan kekuasaan tertinggi di drama penthouse. Jika dilihat lebih dekat, patung Dewi Hera itu terdapat di Hera Palace. Yang mana jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Hera Palace berarti Istana Hera. Jadi Hera Palace tersebut adalah milik Dewi Hera, yang mana dalam drama Penthouse Sim Suryon adalah sosok yang digambarkan sebagai Dewi Hera. Jadi Sim Suryon adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengendali semua hal yang terjadi di dalam drama Penthouse. Drama Penthouse memiliki pokok cerita pembalasan dendam yang dilakukan oleh seorang wanita yang tersakiti, karena ditipu dan dihianati oleh suaminya. Wanita itu adalah Sim Suryon yang telah kehilangan seluruh hidupnya hanya karena seseorang bernama Joe Dante. Tak berhenti di situ, Sim Suryon juga kembali merasakan sakit hati ketika dia mengetahui bahwa anak yang dia rawat di rumah sakit selama ini bukanlah merupakan anaknya karena telah ditukar oleh Jo Dante. Bahkan setelah menemukan anaknya yaitu Min Sol Ah, Sim Suryon kembali merasakan sakit hati yang mendalam karena putrinya meninggal dan jatuh di hadapannya karena didorong oleh seseorang. Semenjak saat itu, konflik di Hera Palace dalam drama Penthouse terus berlanjut dan tidak ada ujungnya. Ditambah lagi semua orang yang berada di Penthouse tersebut adalah penyebab kematian dari anak Sim Suryon. Setelah mendengar penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan jika Sim Suryon telah melakukan misi balas dendamnya kepada semua orang termasuk Logan Lee dan keluarganya. Kenapa drama update bisa mengatakan seperti itu? Hal ini karena Min Sol Ah adalah korban satu-satunya di dalam drama penthouse ini. Bahkan Sim Suryon pun menganggap dirinya sebagai pelaku di samping korban. Secara tidak langsung, Sim Suryon juga menyakiti dirinya sendiri dengan pembalasan dendam yang telah dia lakukan. Untuk pengertian lebih jelasnya kita akan susun nama-nama orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Min Sol Ah. 1. Jo Dante 2. Chon So Jin 3. Oh Hyun Hee 4. Kang Mari dan Yeo Dong Pil. 5. Kiu Jin dan Sang Ah. 6. Hai Yun Chul. 7. Sok Kyung, 8. Sok Hun. 9. Berona. 10. Jenny. 11. Min Hyuk. 12. Ha Eng Byul. 13. Logan Lee. 14. Sim Suryon. Ke-14 orang tersebut merupakan pelaku pembunuhan terhadap Min Sol Ah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut penjelasan secara rinci terkait dosa apa yang mereka perbuat terhadap Min Sol Ah. 1. Jo Dante. Jo Dante merupakan orang yang paling banyak berdosa terhadap Min Sol Ah. Karena Jo Dante adalah orang yang memisahkan Min Sol Ah dengan Sim Suryon ibunya. Jo Dante juga adalah orang yang menaruh Min Sol Ah di panti asuhan. Selain itu Joe Dante juga menyiksa dan mengurung Min Sol Ah di Hera Palace dengan alasan agar perselingkuhannya dengan Chon so Jin tidak terbongkar. Bahkan Joe Dante sempat ingin membunuh Min Sol Ah secara langsung. 2. Chon So Jin Chon so Jin juga memiliki perbuatan jahat pada Min Sol Ah. Karena Chon so Jin adalah orang yang menyiksa Min Sol Ah dan mengurung Min Sol Ah di Hera Palace bersama dengan Joe Dante. Bahkan Chon so Jin memukul Min Sol Ah dengan cincin merahnya. 3. Oh Yun-Hee Oh Yun-Hee juga memiliki kesalahan terhadap Min Sol Ah, karena sampai saat episode 11 drama Penthouse Season 3 tayang, Oh Yun-Hee adalah satu-satunya pelaku dalam pembunuhan tersebut. Meskipun masih banyak orang yang tidak percaya jika Oh Yun-Hee pelakunya, namun Oh Yun-Hee juga masih memiliki kesalahan yang lain. Kesalahan Oh Yun-Hee adalah ingin membunuh Min Sol Ah dan merebut mimpi Min Sol Ah agar anaknya Berona bisa menggantikannya. Keinginan Oh Yun Hee itu juga merupakan sebuah kesalahan meskipun belum terjadi. 4. Kang Mari dan Yo Dong Pil Kang Mari merupakan salah satu orang yang menutupi terkait kematian Min Sol Ah di Hera Palace. Kang Mari ikut dalam rencana pemindahan mayat Min Sol Ah agar anaknya Jenny tidak tersangkut paut dengan kematian Min Sol Ah. Karena Jenny juga merupakan orang yang membuli Min Sol Ah. Sedangkan Yodongpil sebenarnya telah mengetahui jika anak Sim Suryon telah ditukar oleh Jo Dante. Karena Yodong Pil adalah orang yang menyembunyikan mayat Kim Misok yang dibunuh oleh Jo Dante. Dan Kim Misok juga merupakan orang yang mengetahui perbuatan jahat Jo Dante yang menukar anak Sim Suryon. Jadi secara tidak langsung Yodong Pil juga terlibat dalam penipuan terhadap Sim Suryon. 5. Kyu Jin dan Sang Ah Ujin dan Sang A adalah pasangan yang juga membantu dalam menutupi kasus kematian Min Sol Ah. Ujin membantu Jo dan T memindahkan mayat Min Sol Ah dari Hera Palace. Sementara Sang A membantu menghilangkan jejak kematian Min Sol Ah di air mancur Hera Palace. 6. Ha Yun Chul Ha Yun Chul juga terlibat dalam pemindahan mayat Min Sol Ah dari Hera Palace. Bahkan Ha Yun Chul adalah merupakan orang yang menaruh mayat Min Sol Ah di apartemennya. Dan Ha Yun Chul juga merupakan orang yang membakar apartemen Min Sol Ah. 7. Sokyung Sokyung adalah pembuli Min Sol ah yang paling kejam di antara anak-anak Hera Palace. Bahkan Sokyung juga merupakan orang yang paling pertama mengetahui jika Anna Lee adalah Min Sol ah. 8. Sok Hun Meskipun Sok Hun tidak terlalu jahat dalam membuli Min Sol ah, namun tetap saja Sok Hun masih terlibat dalam pembulian yang dilakukan kepada Min Sol ah. 9. Berona Meskipun Berona tidak secara langsung ikut dalam pembulian terhadap Min Sol Ah, namun Berona secara tidak langsung menjadi penyebab kematian Min Sol Ah. Hal ini karena keegoisan Berona yang ingin masuk SMA Chong Ah, yang membuat Oh Yoon Hee akhirnya berusaha menyingkirkan Min Sol Ah. 10. Jenny Jenny juga merupakan orang yang membuli Min Sol Ah bersama dengan anak-anak Hera Palace lainnya. 11. Min Hyuk Min Hyuk juga ikut dalam pembulian terhadap Min ah, sama halnya dengan Jenny. 12. Ha Eng Byul Ha Eng Byul sebenarnya pada awalnya baik terhadap Min ah, namun setelah mengetahui jika Min ah jadi siswa terbaik dan telah menipunya juga. Akhirnya Ha Eng Byul membenci Min ah, bahkan dia sempat mendorong Min ah di tangga darurat. 13. Logan Lee Logan Lee merupakan alasan kenapa Min ah kembali ke Korea. Seperti yang kita ketahui, Min Sol Ah diadopsi untuk mendonorkan sum-sum tulang belakangnya kepada Logan Lee. Namun sayangnya pada akhirnya Min Sol Ah dijebak mencuri oleh keluarga Logan Lee dan akhirnya Min Sol Ah dideportasi dari Amerika ke Korea lagi. Dan sayangnya meskipun Logan Lee sangat menyayangi Min Sol Ah, Logan Lee sama sekali tidak membela Min Sol Ah. Logan Lee juga membiarkan Min Sol Ah untuk dideportasi dari Amerika. Sangat aneh sebenarnya jika melihat Logan Lee sekarang malah membalas dendam untuk kematian Min Sol Ah, padahal dia sendiri tidak melindungi Min Sol Ah saat di Amerika. 14 Sim Suryon. Sim Suryon memang tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan Min Sol Ah. Namun Sim Suryon merasa bersalah karena dia tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Itulah semua orang yang terlibat dalam pembunuhan dan pembulian terhadap Min Sol Ah. Sim Suryon mengetahui semua orang itu dengan menyusun rencana untuk menghancurkan dan membuat semua orang yang terlibat dalam pembunuhan dan pembulian Min Sol Ah menderita secara perlahan-lahan. Jika dikaitkan dengan penggambaran Dewi Hera, Sim Suryon benar-benar mirip dengan Dewi Hera yang memiliki sikap pendendam. Sim Suryon bahkan mengesampingkan perasaan pribadinya agar rencana balas dendamnya terpenuhi. Sebenarnya jika kita teliti tanpa kita sadari sebenarnya Sim Suryon terus melakukan aksi balas dendam terhadap kematian putrinya Min Sol Ah. Sim Suryon secara pelan-pelan berhasil membuat satu demi satu para pelaku hidup menderita. Mulai dari Jo Dante dan Choonso Jin yang telah kehilangan kekuasaannya dan kehilangan semua hartanya sekaligus. Jo Dante dan Choonso Jin tak pernah hidup tenang dan bahagia. Kemudian Yo Dongpil dan Kang Mari serta Jenny kembali menderita karena mereka tidak bisa berkumpul lagi sebagai sebuah keluarga. Karena Yodong Pil harus kembali ke penjara setelah apa yang dia lakukan pada Oh Hyun Hee. Lalu Kyu Jin, Sang A dan Min Hyuk, mereka akhirnya tercerai berai satu sama lain karena Sang A dan Kyu Jin akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sementara Min Hyuk memilih untuk hidup sendiri karena merasa malu dan tanpa materi serta dukungan orang tuanya selanjutnya Hyun Chul yang juga tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Bahkan keluarga kecilnya hancur berantakan karena karma yang harus dia terima. Hyun Chul juga harus kehilangan kepercayaan dari kedua putrinya. Sokyung dan Sokhun juga merasakan penderitaan atas karmanya karena perbuatannya pada minsolah. Seok Kyung akhirnya menyesali dirinya karena ternyata dia selama ini membuli kembarannya sendiri. Sementara Sokhun harus menderita karena menanggung malu atas perbuatan ayahnya sendiri. Bahkan Sokhun harus berpisah dengan Berona orang yang dia suka. Berona juga menderita karena dia harus kehilangan ibunya dan pada akhirnya dia harus berjuang sendiri untuk membersihkan citra pembunuh dan penculik yang melekat pada ibunya. Haeung-byul juga sedang mengalami penderitaan atas perbuatannya pada Min-sol ah. haeung juga harus merasakan kehancuran dari hidupnya dan tidak pernah merasa tenang. Bahkan Haeng akhirnya harus mengaku kalah dengan Berona karena Berona berhasil mengalahkannya dalam audisi pemilihan musisi tetap Chongah. Logan Lee juga mendapatkan balasan atas perbuatannya kepada Min Sol Ah karena Logan Lee akhirnya terjebak dalam misi pembalasan dendam Sim Suryon. Bahkan nyawa Logan Lee sempat menjadi taruhan karena pernah dibom oleh Joe Dante dan hampir meninggal. Oh Yun Hee juga telah merasakan karmanya karena pada season 2 Oh Yun-hee pernah merasakan kehilangan putrinya sendiri. Meskipun Berona tidak benar-benar meninggal, namun tetap saja Oh Yun-hee merasakan apa yang Sim Suryon rasakan. Jadi baik secara langsung maupun tak langsung, rencana pembalasan dendam Sim Suryon terkait kematian anaknya Min Sol Ah telah terbalaskan secara halus. Bahkan hampir tak bisa disadari secara penuh jika sebenarnya Sim Suryon yang mengatur semua rencana tersebut sendirian. Sim Suryon juga dengan cerdiknya memanfaatkan setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan Min Sol ah menyerang dan membunuh satu sama lain. Dan secara langsung dan tidak langsung semua orang merasakan karma yang telah mereka perbuat terhadap Min Sol ah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.